bahwa persahabat jangan sampai lupa saksikan CL episode terakhir persahabat ya tetaplah setia bersamaku cinta pada leslar hari minggu tanggal 16 Januari 2022 jam 10 pagi di Antv perhatikan juga di kalimat sent info yang dituliskan oleh Antv official Antv lovers leslar lovers jangan ketinggalan nonton episode terakhir cinta pada leslar minggu 16 Januari 2022 Jam 10.00 waktu indonesia Barat ada keseruan apalagi ya dari Papa Bilar dan Bunda L. Wah wow, tentunya jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan episode terakhir Mudah-mudahan dukungan selalu banyak dari orang-orang baik yang tulus mencintai karya-karya dari idola kesayangan kita Dalam postingan tersebut tentu banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Salah satunya dari akun Rossi Anuskor Leslar 24. Semoga berjodoh bisa lanjut lagi, next ya, Amin. Terima kasih ATV official. Mudah ngasih ruang buat rezeki, Bilat lesi kejora, dan tim Leslar Entertainment untuk berkarya. Ditunggu next projectnya, Amin. Yuk, masya Mudah-mudahan bisa next, lanjut lagi. Dukungan kita tentunya dibutuhkan, dan doa dari kita semua kepada Lesti dan Rizki Bilar. Ke kabar selanjutnya, sempat kita mampir ke unggahan Arafi Ahmad. Yang mana Arafi Ahmad ini mengunggah sebuah postingan foto cute. Mama gigi lagi gendong baby R dan Bunda Lesti lagi gendong baby L. Wow, keduanya memang sangat luar biasa banget ya. <laughs> Tentu di sini juga ada sebuah kalimat yang dituliskan, "Lutunya gemas," katanya itu bersahabat, "Tiadu," "Gemas" banget yang mereka berdua, "Masya Allah", apalagi L Tertidur pulas banget ya sambil mangap tuh, mulutnya "Masya Allah" banget luar biasa, mudah-mudahan selalu sehat untuk mereka, dan bahagia terus, "Amin". Alhamdulillah bersahabat hari ini, tentu di rumah Leslar kedatangan tamu-tamu spesial. Sultan Andara yang jengukin Baby Elo, Masya Allah luar biasa. Dan kita lihat juga persahabatku nggak berikutnya. Dia mau ada momen spesial, postingan foto. Baby Rayanza dan Baby Leslar, persahabatan tiada. Memang luar biasa cute banget ya. Wow, <difi> di postingan ini, Baby El mungil banget ya, Aduh Tentunya, gak bangun-bangun emang BBL, BBR aja udah bangun ya, masya Allah, moyong, tayus, katanya tuh persahabatnya BBL. Mudah-mudahan tentunya mereka berdua, BBR dan BBL tumbuh dewasa dengan kuat, sehat, dan membanggakan keluarga. Amin. Di postingan ini juga tentunya dari post kembali oleh akun Leslar Anuskor Ada banyak sekali tanggapan komentar juga yang diberikan di postingan ini, yakni dari akun Instagram. Adewi 2404 mengatakan Rayanza lah nih bocah diajak main malah moyoy abang El biar cepet ke DA makanya moyoy katanya tuh, aduh percakapan antara abang El dan abang dan abang Erni ya hahaha dan percakapannya luar biasa kiat banget masya Allah mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia terus Amin dan kita lihat juga keunggah berikutnya wow sampai tangan aja tentunya nih ya ini emang pertamanya yang sangat baik sahabat sejati sepertinya BBL dan BBR mudah-mudahan kelak dewasa tentunya selalu menjalin silaturahmi seperti kedua orang tuanya hanya Amin ya robbal alamin dan kita lihat juga persahabat ya kue berikutnya. Ini adalah momen spesial ketika Papa Bilar lagi gendong BBL Dan tentu Arafah Ahmad Sultan Andara Ini lagi gendong BBR para Ini papa-papa muda ya Yang tentunya selalu berprestasi Mudah-mudahan selalu menjadi contoh baik Dan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Amin Banyak tanggapan komentar juga yang diberikan di postingan ini Salah satunya dari akun Risma 5099 gemes banget sama fotonya, dua bapak yang sedang menimang anaknya gemes katanya persahabat ya, wah well, pasti bakal ada sesuatu kejutan yang akan diberikan oleh papa Bilar dan papa Rafi pastinya persahabat. Dan kita lihat juga persahabat keunggahan berikutnya. Di sini ada sebuah postingan juga persahabat membuat kita bangga. Raffi Rafi aja selalu bilang kakak Bilang sampai tentunya disebut bosku Buah ya, wow, ini sih luar biasa prestasi juga untuk kakak pilar. Masya Allah, mudah-mudahan selalu banyak doa dukungan dari orang-orang baik yang terus mencintai Leslar Amin. Dan kita lihat juga persahabatnya keunggah berikutnya selain Sultan Andara. Ada juga tamu spesial, yakni Kasir dan Sungkar. Wow, ikut berkunjung, jengukin Abang L ya ke rumah Leslar hari ini. Pokoknya tamunya luar biasa, masya Allah. Kedatangan aunty solehah, allah banget ya. Mudah-mudahan tentunya ada sesuatu kejutan bahagia. Pastinya kejutan bahagia yang akan diberikan dari idola kesayangan untuk kita semua. Amin. Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya. Jangan kemana-mana tetap stay tune di channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya.